di video kali ini aku mau berbagi kegiatan aku nih tadi pagi aku mau ngeluarin dulu padi aku ya yang mau digiling nanti diambil gitu ya sama tukang gilingnya karena aku mau beberes rumah jadi aku keluarin aja karena sebentar lagi si emangnya tuh datang dan ini adalah keadaan dapurku, ya teman-teman. Dapurku tuh masih sederhana banget karena belum beres gitu. Maaf ya, sangat berantakan banget. Lanjut, aku tuh mau ubah posisi ruang TV aku ya, jadi kasurnya mau aku balikin gitu ya ke arah si ke arah depan kamar aku biar biar leluasa di depan tipinya gitu karena anakku tuh suka makan di depan tipi jadi suka kotor gitu pas uh, kasurnya jadi kalau diginiin kayaknya dia nanti makannya di bawah dan ini aku Aku mau rapihin si bantalnya, ya, biar kayak orang-orang gitu. Tapi enggak bagus, ya, teman-teman, kayaknya biasa aja karena emang spraynya juga beda gitu, ya. Enggak kayak orang-orang yang aesthetic gitu, tapi enggak apa-apa, ya lanjut aku mau nyapu ruang depan nih karena di sini sedikit ya debunya jadi kelihatan gak ada gitu lanjut ini juga aku udah keller dan tadi ada bunga yang jatuh gitu lanjut ke ruang TV, aku mau nyapu-nyapu ruang ini itu debunya lumayan ada gitu ya, tadi pas di bawah kasur. Padahal tuh waktu hari apa ya aku udah sepuin dan lap gitu ya di bawah kasur itu. Tapi tetap aja suka ada gitu. Lanjut aku mau ngepel ngepel di area depan dulu, mundur ke belakang gitu. Oh ya apa kabarnya nih teman-teman semua gimana nih udah beres beresnya belum ayo semangat oh ya di tempat kalian kemarin tuh ada gempa ya di cianjur gitu apakah kalian ngerasain bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman kalau aku sih enggak ya teman-teman, karena mungkin aku lagi bekerja gitu, jadi aku enggak kerasa gitu. Tapi tetangga aku malah ada yang bilang kerasa gitu. Kita tuh turut, aku turut prihatin ya teman-teman banyak sekali korbannya mungkin itu adalah teguran dari Allah ya agar kita lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya teman-teman semoga saudara-saudara kita diberi ketabahan ya amin dan tadi aku tuh beberes sambil apa ya sambil masak air gitu ditungku dan tadi tuh udah beres ya dan tadi ngepelku juga udah beres Lan lanjut aku mau masak nih aku mau masak ulu keutek lenca bahan-bahannya ada lenca oncom dan bumbunya ada cabai merah keriting, cabai rawit, bawang merah, bawang putih dan kencur paya dan jahe dan aku ulek dan tadi udah aku pisahin ya lanjut aku tumbuk dulu si oncomnya lalu aku tumis ya bumbunya setelah ini uh, diaduk-aduk ya sampai wangi dan nguleknya tuh aku enggak sampai lembut gitu ya teman-teman karena aku tuh nggak bisa banget ya sampai lembut mah ini tuh makanan orang Sunda ya asli orang Sunda gitu siapa nih yang suka sama ulu kutek linca? ini tuh masaknya simpel banget ya teman-teman kalau lebih mau enak lagi tuh pakai si teri ya teri medan gitu dan nah, ini aku masih membolak balikan ya biar enggak cepet gosong. Aku kasih bumbu nih. Aku kasih gula merah, masako sama micin ya teman-teman. Ini micinnya tuh di plastikin gini. Karena ini tuh aku dikasih sama kakak aku karena kemarin tuh bekas hajatan gitu masih banyak jadi aku dikasih lanjut aku aduk-aduk ya teman-teman dan ini tuh udah mateng alhamdulillah jangan lupa ya dicicipi lanjut aku masukin ke piring ya teman-teman dan teman-teman jangan lupa tolong ya bantu channel aku dengan cara Like, comment, and subscribe ya. Dan alhamdulillah ya masakanku udah beres dan ini ada beras yang tadi aku giling gitu udah nyampe dan alhamdulillah banyak ya ini cukup untuk dua bulan mungkin. Oke sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.